Bismillahirrahmanirrahim. Tes niki napa niati ke kawemu Abd bin Jabal niku ta'alu bina nu'min saatan tetes Mu'adz bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kate sing ini termasuk nambahin napa? Iman. Kitab tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman, termasuk yang mengecewakan. Itu dianggap nyaman saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini, karena ini musal-sal ilah rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu pernah suatu saat Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya anak muda tentu Imam Ahmad ini orang yang sangat soleh, sangat paroi sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul pemuda tadi memanggil ya Ahmad, datang ke rumah saya Imam Ahmad datang setelah sampai ke pemuda tadi sudah pulang lagi, saya tidak butuh kamu Pulang lagi Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad datang lagi Datang lagi Oh saya tidak jadi butuh, pulang lagi, sampai tiga kali Dan itu perangai Apa, ekspresi Imam Ahmad itu, atau ulama lain Yang sesoleh beliau, itu nyaman Indah, beliau tetap Senyum-senyum, nyaman Beliau tidak tersinggung Tidak, apa, terprovokasi Tidak, ya pokoknya tidak Tidak tersinggung, kelihatan nyaman Lama-lama pemuda ini terus tanya Ya Ahmad kamu saya perlakukan seperti ini Kok tidak tersinggung Kamu senyum-senyum saja happy-happy saja Jamnya Imam Ahmad itu unik Wahai pemuda Saya kamu panggil itu senang sekali Karena kata Nabi Kalau kamu iman dan dengan Allah dan Rasul Maka hormatilah tetangga Jadi saya senang Karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga Jadi tidak ada urusannya dengan kamu Kagetnya kayak apa? jadi dipanggil tetangga ya senang karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul yaitu ikromul jar disuruh pulang kamu ingin saya pulang ya saya pulang disuruh datang ya saya datang jadi saya tidak tersinggung saya gak ada urusan dengan kamu urusan saya dengan Allah subhanahu taala. itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus saya tidak punya urusan kalau kamu terprovokasi oleh istri berarti kamu didikti oleh makhluk Masa seorang rektor didikte makhluk. Kan gak keren. Apalagi seorang Habib didikte makhluk, kan gak keren. Yang bisa mendikte kita hanya Allah Subhanahu wa Dan Allah mendikte kita mengajarkan dia <tik> Jadi cara melihat istri kita bawel gitu atau cerewet, alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal cukup sabar istri kamu sedang mesra malah mintanya ke mall malah biayanya tinggi murah mana dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta ke mall yang pertama kan? nah ya itu usah modal gitu. ya gitu aja jadi kalau istri sedang marah bawel langit saja ini rizki dapat pahala tanpa apa? biaya nah, kalau pas rukun malah nantang ke mall biayanya malah tinggi jadi ulama dulu itu melihat dunia itu happy pernah Imam Syafi'i dikasih tahu orang yang tadi nyium tangan kamu ya itu di rumah menghujat anda jadi dia sopan hanya di depan anda kalau di luar menghujat anda jawabnya Imam Syafi'i lucu ya baguslah. yang cerita ini kaget kenapa bagus ya Aba Abdillah kalau manggil Imam Syafi'i ya Aba Abdillah ya berarti saya masih wibawa di depan saya ada berani kata. jadi dipandang enteng saja jadi kalau kamu, di depan kamu, istri kamu tidak berani belanja, udah ada kamu belanja banyak, anggap saja Anda wibawa. <guluh> Jadi enteng saja. Pernah Imam Safi dikasih tahu, separuh dari kampung Anda itu gak suka kamu. Ya bagus lah. kenapa? Oh, rukun melarap bakal utang, katanya gitu. Kira-kira yang utang itu yang rukun apa yang teng -tengan? Yang rukun. Jadi enteng saja, punya. masyur itu makalah Imam Syafi. Bahwa asal ilegal, faktor adalah orang yang berbuat buruk sama kamu, berarti membebaskan.